Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar (TBS) sawit Provinsi Jambi, harga TBS kelapa sawit Provinsi Jambi periode 24 Februari sampai 2 Maret 2023 telah menyepakati harga sawit umur 10 sampai 20 tahun naik 71,77 rupiah per kilo menjadi 2.622,79 rupiah per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Sawit umur 3 tahun Rp2.069,50 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp2.188,38 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2.290,73 per kilo. Sawit umur 6 tahun Rp2.387,70 per kilo sawit umur 7 tahun 2448,21 rupiah per kilo sawit umur 8 tahun 2498,37 rupiah per kilo sementara sawit umur 9 tahun 2548,78 rupiah per kilo dan sawit umur 10-20 tahun 2622,79 rupiah per kilo sawit umur 21 sampai 24 tahun 2540,64 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun 2418,13 rupiah per kilo dimana harga minyak sawit mentah CPO Ditetapkan Rp11.742.443 per kilo dan harga kernel Rp5.614,20 per kilo dengan indeks ke 9158 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 28 Februari 2023. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.